Oke teman-teman, kali ini akan melakukan sulap Ini menguji kesabaran nih, Sampean Sampean, ngotot percaya tuh ngotot dari Sampean mm Cuma -hmm. tinggal ngotot Bukan ngambungan atau puter, nah tabis gitu tapi dia kan bisa menebu, ya bisa metu ya kuduh nih, kuduh nih, kabeo mas bau lewat, menebu ya, ya. Kabe, ya. Kabe, olat, olat, <laughs> ya mlebu, jadi gak perlu dihafal, cukup dipaham hmm. nah dihafal, bingung malahan hmm. apa? orangnya ini goni hafalan itu udah sekolahan iya hmm. jadi enggak perlu ngotot, tapi ya sedikit bertenaga, itu penggang kena kan? itu penggang kena Aku ga bantuan lainnya dari bisa terus harus lah Mungkin dong ya orang Pas, pas Yo oh iya lah ini berurah rana cantelnya lama <laughs> tangannya keringat aja ini ayo, coba menangis oh iya iya, harus menangis ya untuk ini harus dengan penuh kelembutan apa <tuk> <di> kesabaran <tuk> kesabaran apa <tuk> ngomongan yang youtube tuh itu hampir itu hampir sedikit lagi putar metal teruskan seter dorong